Halo, nama saya Raka. Saat ini saya sedang magang di Sigap. Terima kasih. datang dan terima kasih saya Haris Munandar Wakil Direktur Sikap Sikap mempunyai jadita untuk mewujudkan masyarakat dan inclusif Sikap untuk mengucap itu dimulai dari lingkungan sikap sendiri, di mana semua staf itu terdiri dari Deafable, non Deafable, Deafablenya sendiri bermacam-macam ada yang tuli, ada yang punya hambatan penglihatan, ada juga yang eh, memiliki hambatan mobilitas. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sikap memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program terkait dengan advokasi. Dan advokasi ini bisa ada yang sifatnya strategis, yaitu advokasi terkait kebijakan, contohnya adalah tiga berupaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif kemudian juga di tataran masyarakat ada mengikutkan uh, membuat percontohan atau pilot-pilot tentang desa inklusi kemudian uh, ada advokasi juga artinya pembelaan terhadap teman-teman di Babel yang mengalami bermasalah dengan rumah, atau menghadapi bermasalah dengan hukum. Nah ini advokasi yang sifatnya responsif. Ketika ada kasus, kita bantu bagaimana dibawah begitu eh, menyelesaikan kasus hukumnya. Kemudian ada program yang terkait dengan desa ilusi, yaitu tadi membuat percontohan-percontohan desa ilusi di berbagai wilayah sampai saat ya, ini lebih dari 15 desa yang kita buat percontohan sebagai desa inklusi. Kemudian program yang lain yang terkait dengan covid 19 ini adalah sikap juga ikut uh, membantu mengatasi covid ini di beberapa daerah di Yogyakarta. Kemudian Halo, Sobat Inklusi. Ketemu lagi bersama Ajiwan Armi Dredi. Nah, kalau biasanya kita ketemu di acara ngosa ngobrol santai, tapi kali ini kita ada uh, acara lain nih, namanya A Day Will Start SIGAP. Nah, kemarin kali ini kita akan ikutin beberapa kegiatan ke Dan untuk edisi pertama, kita akan ikutin kegiatan saya sebagai redaktur di solider.id. Apa itu solider dan... Uh, apa saja kegiatannya, nah mari kita uh, ikuti bareng-bareng kegiatan aku, kegiatan kita di peserta media di hari ini terima kasih Halo, selamat menikmati saya Puni Patona uh, saya saya dari Sikap Indonesia di Sikap saya sebagai asisten program untuk program Desa Inklusi. Dalam desa inklusi ini, kami membangun dua sisi pemahaman. Yang pertama dari sisi difabel atau teman-teman yang difabel yang di masyarakat. Yang kedua adalah ada dari sisi pemerintahan. Desa yang inklusif adalah desa yang membangun teman-teman difabel, membuat teman-teman difabel agar setara dan punya kesempatan yang sama di masyarakat. Nah, di sini kita bangun di dua sisi. Satu di kita buatkan dengan pemahaman agar mereka mampu berdaya dan punya kepercayaan ini. Sehingga e, mereka juga punya kemampuan seperti yang lainnya. Yang kedua, kita berikan keterbukaan agar pemerintah bisa menerima teman-teman di babel dan juga mengakui keberadaannya sehingga bisa saling bersama untuk membangun desa yang inklusif. Terima kasih. Saya Ali Fandi. Saya sebagai staf unit berahir di SIGAP Indonesia Adapun unit berahir ini mulai sejak tahun 2015 sampai sekarang Kemudian programnya antara lain Kita membelahirkan buku-buku yang ada di SIGAP Kemudian selain itu melayani juga untuk pemesanan buku-buku braille atau artikel braille yang biasanya dipesan oleh teman-teman um, yang berada di luar lembaga sigap. Kemudian juga selain itu kita juga melayani untuk pembuatan kartu nama yang aksesibel atau kartu nama yang di dalamnya terdapat huruf-huruf braille. Kemudian juga um, selain itu kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya yaitu dalam hal e, pembuatan template e, surat-suara untuk pemilu dan juga pembuatan untuk profil sosialisasi-sosialisasi di dalam e, pemilu itu sendiri. Mungkin sementara seperti itu, terima kasih. Halo. Saya Novidia, biasa dipanggil dengan neneng. Jabatan saya sebagai Manager Office di Kantor Sigap Indonesia. Uh, pekerjaan saya sehari-hari meng, uh, mengenai pengadministrasian pe dan perkantoran di Sigap. Uh, saya sudah saya sudah uh, ada di posisi ini sudah sejak 2003 ke dan uh, sampai saat ini mas, uh, apa uh, pekerjaan yang saya lakukan mengenai uh, administrasi, kemudian masalah rumah tangga, kemudian uh, masalah HRT, itu, lebih, lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Kami adalah tim keuangan di Siga yang menjalankan kegiatan proses laporan dan keuangan dari program ke. Ini ada bertiga. Saya, Bapak Besti ada Pak Sakin, juga Pak Udin, sebagai manajer keuangannya. terima kasih.